Novena kepada Bunda Maria dari Lourdes Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus Amin Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia perjalanan Yesus menuju Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota banyak darah keluar dari luka-lukanya badan lelah penat dan lemah beban salib pun terasa semakin berat apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin yang ditinggalkan oleh para muridnya ditolak oleh bangsanya dan dijatuhi hukuman mati kendati tidak bersalah sungguh bukan hanya salib yang dipanggul Yesus melainkan juga dosa-dosa kita dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggul dosa-dosa kami kami yang berbuat dosa tetapi engkau yang menanggung hukumannya semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus kau tanggung sebaliknya semoga kami selalu berusaha meringankan dengan bertobat dan dengan meringankan beban orang lain agar langkah kami pun lebih ringan untuk mengikuti Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami. Orang berdosa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera. Dan roh kudus Amin